Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan jasmani maupun rohani. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di awal akhir kelak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang bertemakan bersyukur. Syukur adalah rasa berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati atas anugerah atau nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat masih dapat berpikir, nikmat rezeki, dan lain sebagainya. Bersyukur merupakan suatu kewajiban bagi kita semua umat yang beriman. Selain sebagai bentuk ketaatan kita terhadap Tuhan, bersyukur juga bisa menjadikan apa yang telah kita terima dari Tuhan menjadi lebih banyak dan lebih berkah lagi. Namun yang menjadi persoalan pada saat ini ialah mengapa kita tidak bisa mensyukuri semua nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita Mengapa kita berpikir kalau nikmat itu hanya berupa materi atau uang Orang yang berpikiran seperti itu merupakan orang yang kufur akan nikmat Allah Seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim yang artinya Sesungguhnya jika kamu bersyukur kami akan menambah nikmat kepadamu Dan jika kamu mengingkari nikmatku sesungguhnya azabku sangatlah keci Berdasarkan firman tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan menginginkan kita untuk mensyukuri semua nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita tanpa terkecuali. Untuk itu, marilah kita bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak hanya nikmat materi, nikmat kesehatan, nikmat masih dapat berpikir, tetapi semuanya juga harus kita syukuri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada tema kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.